Cuy, cuy cuy cuy welcome back again cuy di rex gaming official cuy ya balik lagi bersama gue cuy ya seperti biasa gue masih main di pop 77 dan Asia 77 cuy tadi gue depo di 356 langsung aja kita coba pola pertama cuy ya double chance gua aktif centang turbo dan centang skip layar cuy ya atas centang lewatin layar tuh ya nanti dulu 10-10 dulu cuy kita pakai polanya itu pola 10-10 cuy ya bukan pola 442 cuy hahaha <laughs> oh iya gimana kabar kalian semua lorok oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ini coy ini coy ini Asia 77 mamen ya situs paling gak cor. anjay anjay baru main langsung dikasih gratisan lur di bet 12500 coy ayo dong ada isi dong BB angel tolong dulu atu anjing nice hijau gua cincin dong gua oke okay, cakep ungu gua ungu janda connect cuy nice cincin gua connect nih lor Sup. manis dipecut atu 39.000 39 ribu atu anjing 54 ribu bre walk angkat atu waw. aduh ungu janda gua pecah lagi walk angkat anjing oke okay, nice kali 5 tambahin atu cok tambahin tambahin lah wak 93 ribu wak anjir gak mau cok pangsat benar itu bro harusnya mal itu udah petir merah cuy, kan ya. udah berapa kali pecah itu lur ya, nggak apa nggak apa lah, lah. awalannya cuy, ya. naiso cuy, udah 500 ribu anjir anjir, oke cakep ya lah kemenangan gua connect cuy, cakep hijau gua connect, kuning kuning dulu kuning, nah biru juga nggak apa kuning ungu, kuning ungu sayang, didi kagak dikasih kuning ungu gua cuy, aduh aduh Nah, istilahnya, nah istilahnya, 755000, nah ini dah enggak mau tahu gue gue dipetir, dikasih petir, atuh anjing, anjing dipetir, atuh kan, brewok selalu 44 brewok, oh, tangis mulung, tahi, tahi, tahi, wah, wah, brengsek brewok lah, bener lam temen-temen gratisan, agak mau diledakin, lur, lur. Wah, harusnya profit gede, kecoa harusnya profit sejuta lebih, kecoa, ah, ini benerlah lah Goreng, setnya ambil, merah, putus merah, nah, hijau, sekarang hijau hijau Wah, birunya dulu baru cincin, ya, sekarang cincinnya turunin, iya gitu apa-apa tanya kasih kajai wana ha ha nggak mau cuy, ya. Yalah, apa ya nggak papa apa nggak papa nggak papa oke naik sop aku cuy langsung naik kurang langsung naik tokoh dobo langsung naik biji biji biji biji biji biji biji biji cakep Lur sempasional lho lur. lho lur bunda buat coy, coy, coy terbaik kan, nggak salah kan coy, nggak salah gua main di Asia 77 lur ya modal 356.000 lah langsung auto kayak kita cuy auto, wd, wd coy ya udah jadi naik ini 2 juta lebih coy, huh? masih nggak percaya kalian di Asia 77 tujuh dan tujuh, juga, juga cocok, kalau nggak cocok nggak bakalan gua cobain main di sini coy, nggak ya, bakal gue cobain main di sini coy kan situsnya gacor makanya gua cobain cuy oke naik ribu ya kan cuy masih ada lima putaran lagi cuy ya kalem dululah kalem ini saldo gua cuy, cuy. lihat itu saldo gua <gulah> udah naik aja saldo gua mamem mamee terbaik lah ih nggak sia-sia dari nggak salah tempat ya cuy ya gua nggak salah tempat ngedepo di sini cuy Coba gue ganti centeng sekarang di quick ya cuy ya Double chase nya masih gue aktifin dan skip layarnya masih gue aktifin Gue puter lagi di 10 cuy Kita lihat ini cuy apakah bakalan profit lagi mamanku mamanku semula Masa kuning gue jam pasir gue dulu cuy Wih dipetir tuh. Atau... wop kadis 100. Anjay gak mau anjay anjay burinjay Merahnya dulu dong Oke birunya connect Dia ya, pasir merah Aduh kecangan di luar lumayan sih lumayan sih lumayan aja ya pecahnya itu juga lumayan oke cakep nanti nanti gua cacau manual gua cacau manual kalian gue cari pola gua coba manual dulu kita cari cari dulu polanya yang bagus ya. Bu lagi uh, apaan tuh cincin gua tuh enggak dipertur anjing anjing anjing anjing anjing anjing anjing kalau gitu kita buil aja gua turunin lu di gue 240 cuy ya, gua beli 240 cuy ya, karena cincinnya gede 480 lah, 840 aku ke lah, kita genapin lah, 480 di 2 juta lah, kalau pengunjung, pengunjungnya dapatnya di 2 juta loh ya, oke okay lah, masih oke okay loh, ngomong lebih enjoy, kasih yang terbaik dong, ayo aku dulu dong. Bang bang Betul mana bang Bang bang Jeus Konek dulu Woi nice Gapetan tambahan coi ya Skater 3 coi ya Gua sentak tadi lho ya. Semoga ini, semoga Nah oh, tuh cong dengan di prank-prank lagi cong lah Woi ngebui nih Konek lu, Konek atu co Aduh biji Konek atu Jeus Wih goblok, Konek Astaga Ketirnya dulu dong Coy, petirnya Coy Oke, okay, kali tiga nasir Gak apa-apa, merahnya konek nih Nah, pintar, petir lagi ya tuh, Coy Petir lagi ya tuh, Coy Puyus Melit uh, amat lu petir amat Konek lu. Ih, gak konek ungu gua Coy kira konek, Coy Aduh Jangan ini malu Wih, cincin gue satu lagi tuh Nah, pintar nih Petir lagi ya tuh Petir lah, wok tambahin lah, wok kali kulit gak apa-apa lah Balik, bener tai, udah wok Masih belum ketemu gitu, cuy, petir-petir yang bagus, cuy Konek loh, astaga, gak konek lagi, cuy Abis ngasih JP, kayak gini, cuy, abis ngasih JP, Pasti kayak gini, Zeus ya Situ kadang aku tuh merasa benci dengan Zeus, cuy, kalau udah abis ngasih, ngasih, ngasih JP tuh pasti langsung bapuk dah, loh